Jadi setanun jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sengweh sekilwat, udi udah makanya disebut Allah di Yawas Visu Visudurinas. Mak ada ulama yang sampai cara ngedikan gini. Awoh itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Kul Au Zubirob Bil Falak hanya dengan sifat satu. Birob Bil Falak langsung minisari makholak, wa minisari rosiqin idawakop, wa, wa minisari nafasati bilukop. Jadi untuk melawan santet awoh itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu Birob Bil Falak. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas -was, itu Allah cerita tiga sifatnya. Qul a'udzu bi rabbina malikinnas ilahinnas min syarril waswasil Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas -was, itu betapa seriusnya waswas sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya karena betapa bahayanya waswas. Waswas -was itu apa? Alladzii waswisu fii sudurin Jadi kalau aku ini misalnya ngaji bener ruhin musofa Entar wangi ngaji ngini, perlakuan ini nge-nge-nge nih, setan. Ken malah tak senang terus musufah senajan aja. Tahu, ngerti arah prospek, yo yura saingan tisu, bener arah prospek. Kok saiki ngan tisu, bener abu. Le malah bengar gua nganti nge-akhirat, ujungnya ngelaku. Ya, aku ngaku bengor, akhir-akhir ngini ki nganti nge-akhirat tuh yo. Tuan aku melepu suar langsung, bengiran tisa loh, loyo loyo, mentalamu itu Terus prospek ini nge-diye, coba ngan coba tapi Nabi perintah pengiran, iki umatnya Rasulullah umatnya Kanjeng Nabi perintah pengiran rumah tak umatnya Nabi. Aku gak oleh, kuto nang umat umat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad juga gak pros? Wah oh, itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi? Mana kula kulah sehepi, mulang neng didi kulah hepi, ulah mulang neng gua blok, setengah goblok sampai setengah kiai kiai, setengah wong bingung wong bingung, gak ulangi kape. Sehepi statusnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalo pernah di satu forum, ulang uang kalian ya ayo tau, ya menolong biar ngetes barang macam-macam uang nih, ayo taro, yuk yuk tau, nih misalnya alumni pondok, kan uang kalian gue habis di titik ya, emm, Mbak Munda sange-sange nggak gue ulang, kalo lu sange-sange nggak diulang dengan alumni, Mbak Munda ngedalem, takut aja, telepon nih, Mbak Munda, ewok, udah lo, gue seketeng video, wewe, guya, guya, wah, repot pati, aku ya, btw, mereka kok aku ngelepi pikiran aku rapeti, taba keliru, taba repot, tapi Tapi khawatir saya nanti gitu, gue diridu setan, buat rewangi ngono, caya temu cili ebo rumah saya juga yo lali gue, gue riduanee kau se, mestinya jawab itu kenangan terbaik saya tahu deret no perintah rasulullah saw kalau rumah cah yatim lah arap-arap di baleja saya ikut keinginannya setan, jadi rumah caya temu nuruti perintah rasulullah, tomaiku. Perintai setan berarti setan harus kamu lawan. Iku min syaril waswasil khon. Berarti ya sudah. Malah coraku beneran. Coraku udah diwali. wali. suami menolih suami. Coraku uang gue pikiran wali lah. Dan perabat itu kasutiwong. Coraku nggak pikirannya wali. Ngerumahat Mustofa Rukin udah Lali aku aku malah seneng. Dan gajaranku utuh. Nak diwales udah takkah? Kalong. Gue buatin coroknya yang gue wali senar contoh kurang mungkin Mustafa balas ya kurang mungkin umpama Umba umpama umpama ya ucu ucu Mustafa suka di Ferrari yo <laughs> ya mokal misalnya tapi kimi umpama terus meninginnya wah Gus kalau buat blog jenazah pinter rom larat jenazah suka numpang Ferrari gitu, mau soongji gote numpak Ferrari misalnya kan <laughs> bidah Mustafa maksudnya singa gojo Mustafa orang ngongji gote liane ya, orang Mustafa Tetap aku, corong aku pikiran wali gak seneng, gak seneng, kok khawatir, kok ikut hati waleseng, ngawalang ngumulanku selama ini, tidak mau terus atau numpak viralin walaupun itu lali, aku kan malah ape, malah ape, perkaraannya aku reti banget, cuma aku jadi ngomong, kok muka kelim ngaji, mana, aku malah, kok malah ngegang neng mall numpak viral, <laughs> serah itu mualau, kayak bank nolak mualau, uangnya jago, tenang husungnya terus semua nol gak, tapi tetap mungkin, dong, pangeran. <laughs> Tapi kok? yakin mandi. Pokoknya aku dongos aneh -aneh yang aneh-aneh tak sampai Lagu Pangeran nanti Ata Bisifatin Salasin untuk melawan waswas, Allah -was, itu menyebut. Tiga sifatnya, apa biro binas, malikin nas, terus lagi min syarril Lu kok gak bebe bucu nak kecewa bebe bucu, be anak tambak tonggo mesti yuk ya Tapi anggaran kalo balik noh, ini gue bucu jenengan merintahkan wa ashiru ma'aruf ma'ruf, berarti nggak api ibu bucu kue perintah jenengan. Kadang ngamuk, mureng-mureng murai nggak, perintah setan, mereka ujung-ujungnya nuruti harga. Tapi mau amalah bil ma'rusu perintah jenengan, gusti kulon disienno jenengan, ti bang perintahnya nafsu. Kulah baik jenengan, nuruti nafsu yang on, mulangin ini prospeknya bocil, nuruti nafsu. Tapi kan Kiai mati, Rusra bakal jadi wali, Wong kakan peritungan, Rusra bakal jadi wali. Tidak nuruti perintahnya pangeran. Abu Nifati Rasulusabwa Rasulah yastu Alihim ayatika wayu Ali kitab sifat khasi mu langkor Nah, kita itu ulama warasatul, ambil ya kasih hubungan nak kue warasatul, ambil ya kiai b umat hubungannya mu mulang, ya tuah lihim aja tika wali mu hukum kita bawah hikmah. Leulama ambil umatnya kok hubungannya di manajemen umat cak menakir tak wajib nusiaroh selisih biro misal. Ini kurang hubungannya ulama ambil umat, paham ya? Kue pedagang. Tapi orang senono ya oleh bendue selingan dahku. Nake kapan-kapan film takca. Tapi kalau suona, mau waswas harus dilawan. Gimana waswas itu harus termasuk was Su'ul Khotimah khutimah, aku tuh buat lawan. Tak rewangi sholat gini, tak rewangi ibadah gini, jual aku kok nang suul? Aku tuh buat lawan. Wasul khutimah lah, sebentar nggak tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan suul Khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawadu gak apa-apa, itu berarti songkomo malah. Malaikat karena ketakutan su'ul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawaduk. Maksudnya tambah tawaduk, aku soleh lah ya. mesti khusnul khotimah. Akhirnya tawaduk dengan orang Itu bagus. Karena efeknya bagus. Paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap su'ul. Wah itu setan-setan amoh yakin. Kudu buat lawan. Wes aku soal lah tetap aku bangga. Jadi kaulah Allah tahu nih dunia sujud, tahu nih mau maco tasbih, tahu mau maco salawat ngerosulullah sawalaikwalubasalam. setan kan mikir, tapi akhirnya nyatane so khutimah terus gunanya apa? Gunanya ya aku tahu sujud baik pangeran, sujud kok orang raguna ini dasar setan nelayan. Uang orang raguna ini sujud tuh. Jadi terang nopo, maksudnya nak ketok terang. Lo menganu mong ini kan harus gua buat gedung. Uang gunanya apa? Kayak sujud, nak akhirnya soal, uang orang raguna ini. Sujud itu tegaleng ini gunanya apa? Aku mangan nak terus ngising lo sunnah. Kok kara kok ngono? Podo-podo ya akhirnya lo sunnah lo. Terus ke api ramangan. Moh aku mangan kenapa? Subhanja lo sunnah. Gending tu orang, tak gending orang. Ya podo, hong tahu sujud kok getun semua tanamannya. Ya dong ya, yo. awas untuk kanjana sinta. Agus pegatan suwi, ke aja akrab. Agus <laughs> <laughs> pegatan suwiin. Gue cek akrab gue tuh, kenal cek kan setan. Si setan si usah nunggu dong kusuk loh, coba Eruken dapat ide godok. menarik, cara setan si di sana. Kan wajah nyerempet, nyerempet salah gak deh? Ongkusu tambah semangat. Gudong kusuk, raka hasil setan, si malas komponen, cari referensinya. <tidak <tidak <tidak jadi aku pendaki digoda setan, si meski kok tuh beli gue Eruken. Kok setan si sih, godok setan si TK. gak perlu naik kel. Tapi nak kau khusyuk, saya belajar mana, preferensi ini di wacu mana, tambah pinter, padahal kowe kasih gak belajar, minta kangen <laughs> di titik itu kan lucu, wong kok nyesal tau sujud itu lucu sujud orang, wong nyatanya lucu, nyesal tau maangannya lucu, kok nyesal orang api terus, buka tanura oleh kain, kudusan, pipis yang datuk kau raja kau tua, woi puco iku, senang jantung, akhirnya pakai, gagal loh. Umur selawe, payu rapi, gagah dorong gagah kan, rabu cuyiku, Umur abu curiku, umur telulimo, gelah dirabi berarti cahiku nulungi gue, ora jadi joko, Tuh. sana contoh akhirnya kita kecewa. pokoknya udahnya udah loh api, eh, dan nah, kalau ketemu pangeran juga ya tenang, disoteng Tahu umat-umatnya nabi mulai 2000 ribu tiga ratus enam puluh gue, dua disoteng nih akhirat hmm. Mereka, umatku, <laughs> akhirnya aku goreng, heeh, nabi, sebeli bawa ngulang ngumate, aku sawi, heeh, akhirnya disapaati cuma ya mau bareng disapa tipe manusia warga mentah lamu gitu samu naki anut kuil ku harus cek do ning tubir nerokok orang ning dunia orang akhirat panjat ya <laughs> panjat panjat ngel ngel loh maksudnya kalau abdul soal judul juli ya itu wiladati wabukluhu yubhidhu ilaulati ya pokoknya sampai wabukluhu yubhidhu ilaulati bayangkan kalau kita jadi orang soleh kemudian anak kita benci kita karena kita bah Heh akhirnya anak kita mengidolakan orang nah, dan itu awal bahaya. Napa awal bahaya. Wekalon dawu sapa